Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi hari ini saya mau review Buku dari Romo Dewa ya, Judulnya Setiap hari Menjadi Magnet dan Mesin Uang Ya, ya jadi buku ini buatan master crazy master Romo dewa ya saya review dikit bukunya ini buku lama ya buku buku lama ini saya beli dulu tahun 2000, 2015 kalau nggak salah ya pada 2015 2016 saya beli ini waktu itu ya bukunya memang bagus banget ya ini hardcover, ya ini bisa dibuka ininya. Ya jadi ini magnet uang tentang hal utama yang diperlukan dalam memanfaatkan buku ini adalah keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menjadi berlimpah dan selanjutnya adalah kemauan untuk mempraktekkan segala jurus yang ada dalam buku ini secara persisten. Ini kata Bapak Yah Nurindra Ya, jadi yang belum tahu ya Bapak yang adalah Presiden IBH. IBH itu Indonesian Board of Hypnosis ya. Jadi lembaga hipnosis terbesar di Indonesia pada waktu itu. Nah, jadi ini bukunya tentang magnet uang. Kalau kita bayangin magnet uang artinya kan ada magnet terus ada uang tuh ketarik gitu kan ya. Nah, tapi sebenarnya nggak kayak gitu ya. Yang magnet uang itu uang itu mudah banget berdatangan ke kita layaknya uh, magnet menarik besi ya magnet menarik besi besi-besi itu yang ada di sekitarnya itu mudah banget untuk datang ke magnet itu, ya sama dengan ini magnet uang di magnet uang kita diajarkan bagaimana cara mengelola diri kita uh, ini keyakinan bahwa setiap manusia memiliki hak yang sama untuk menjadi berlimpah untuk menjadi seorang yang kaya kayak gitu ya dan kemauan untuk praktek dan harus praktek ya jadi kalau cuma dibaca aja ya enggak ada nggak ada, ada manfaatnya mm. <laughs> ya jadi buku ini uh, ini ada beberapa review eh, ya beberapa tulisan dari beberapa trainer ya uh, ini dari Antonio Sarif ya trainer hipnoterapi first ego state trainer ya terus ada juga dari Willy Wong ada dari Singobali, Joko Koje Saputra, Dr. Agus Sutiyono, semuanya ini adalah trainer-trainer yang uh, bagus, hebat-hebat ya. mereka itu. Nah ini bukunya cetakan visi media meretas generasi bijak. Oke, okay. ada juga ini, ada juga Dodi Magis, Dodi Magis ini uh, yang apa ultimate jam. Javanese magnetisme itu ada F1 Sopa trainer yang diri sendiri, terus sini ada Effendi Wang, ya seorang penulis juga, trainer juga, ada Puji Rahayu Gunawan, Widarto dan lain-lain ada Adi Ruseno ya. Jadi bukunya ini ya bukunya ini isinya itu. Uh, ada pengantar ya, pengantar satu, pengantar dua. Ya pengantar satunya ini manusia adalah sebagaimana yang diulang-ulanginya setiap saat. Jadi kita diajarkan dulu apa sih yang harus kita lakukan, apa sih yang harus diulang-ulangi uh, dari diri kita supaya kita itu jadi seorang yang bisa dibalikan adalah manet uang. Nah kayak gitu. Terus ada juga pengantar dua transportasi mental miskin menjadi mental kaya sekarang juga. Terus ada tugas bacaan dan tugas Kisahnya tugas-tugas semua bacaan dan tugas semua Ada ada berapa tugas Ada 30 tugas yang harus dikerjakan secara rutin Ya, Jadi teman-teman ada bacaannya Nanti setelah bacaan itu ada tugasnya Dan teman-teman harus ngerjakan tugasnya itu ya Kayak gitu Semoga selalu tunjuk ya Nah ini bacaan dan tugas hari ke satu ya bacaan dan tugas hari ke satu cara menghasilkan magnet uang ini bacaan hari ke satu ini bacanya terus dibacanya terus hasilnya ini apa bacaan ini terus tugas hari pertama tanggal berapa tanda tangan tulis dua tiga. menulis pagi hari tiga kali dan bacanya dalam hati membaca siang ini siang hari enam kali memikirkan dan merenungkan setiap sore hari selama 5 menit membaca dengan suara pada malam hari 9 kali. Sudah belum? Sudah belum? Sudah belum? Lakukan itu. Dan ini setiap bacaan ada tugas-tugasnya. Dan kita harus melakukannya sesuai yang diperintahkan. Kenapa harus melakukannya? Nah, itu itu penjelasannya ada di depan tadi, yang di pengantar satu tadi ya. Jadi teman-teman yang memang ingin eh, apa namanya? Uh, belajar tentang magnet uang, uh, buku ini bisa sebagai pengantar. Buku ini bisa sebagai uh, bacaan awal, ya, bacaan awal teman-teman untuk paham apa itu magnet uang. Teman-teman gak perlu uh, pikiran yang jauh banget dulu, ya, jauh banget dulu. Teori itu, kalau menurut saya, namanya teori, cuma teori kalau gak dipraktekin. Nah, kalau buku ini, ya, buku ini isinya bacaan harus praktek, dan itu yang prakteknya itu yang paling penting nah, banyak kan orang teori doang prakteknya kagak ada ya percuma jadinya jadi kalau menurut saya ini uh, bukunya oke okay. ya jadi kita habis baca ada tugasnya kita harus ngapain ngapain ngapain nah kayak gitu dan ini saya lupa bukunya harganya berapa ya tapi ada, ada aja kok di tokopedia di toko-toko buku, Gramedia ada juga. Silakan teman-teman cari. Dan ini ya bukunya bagus ya. Untuk yang belum tahu Romo Dewa itu, teman-teman eh, bisa cari Facebooknya dia aktif dengan nama akun Facebook Kesatria Erlang Santara Nayak ya. Jadi teman-teman bisa cari nanti. Bagaimana orangnya cuma saran saya kalau teman-teman nggak -teman siap jangan jangan ikutin dia ya. Jadi kalau sudah siap silakan. Kalau masih baperan mending gak usah. Sejahtera saya. Ya. Semoga teman-teman uh, yang ingin apa, pengen banget punya banyak uang dan uh, bisa dibilang menjadi magnet dan mesin uang dan paham bagaimana caranya menarik uang dengan mudah di kehidupan Silahkan bisa baca buku ini ya. Oke itu aja. Semoga bermanfaat.